hari ni saya nak cerita berkaitan dengan uh, karakteristik property dan property market. Saya ambil masa setengah jam eh untuk cerita karakteristik of property and property market. Apakah karakter hartanah dan pasaran hartanah eh? Kita sebut-sebut selalu kan tapi kita tak tahu betul tak? So, apakah landed properties eh properties tu boleh jadi kita punya telefon telefon ni property kita kan tapi bila dia sebut landed property tu apa landed property tu boleh jadi office boleh jadi retail retail tu macam uh, kedai supermarket and then uh, industrial uh, industri eh uh, hartanah industri uh, agrikultur uh, pertanian uh, uh, leisure leisure ni maksudnya uh, apa tu macam taman tema itu eh, under leisure residential untuk rumah dengan apa tu kediaman tu so, untuk office dia ada tiga grade eh 3 grade utama yang disenaraikan oleh uh, Boma ni eh uh, apa tu Boma ni Allahu rabbi tadi saya ingat tadi lupa dah uh, building building uh, building owner management association tak sempat saya Uh, building owner association jadi dia orang dah senaraikan beberapa standard eh antara standardnya ialah grade ataupun kelas so kalau kat Kuala Lumpur tu dia sebut grade eh grade A grade B grade C so contoh grade A macam KLCC Maxis Tower macam uh, apa tu uh, macam uh, mana bangunan yang apa tu yang belakang tabung Haji tu ataupun yang saya dah lama tak buat jasa tengang Uh, uh, yang itu semua memang uh, grade A. Eh? And then lepas tu ada grade B. Grade B macam uh, uh, tun in turn, uh, standard chartered. And then lepas tu uh, dia ada grade uh, ada grade C. Grade C ni macam uh, menara UOA. Menara tu dah lama sikit kan. Uh, tu grade C. Okay? So ingat eh? ni semua yang kita boleh jual tau. Yang kita boleh jual. Ingat eh? bila kita sebut property ni maksudnya ini adalah benda yang kita boleh uh, offer. And then lagi satu uh, uh, geographical uh, location ada office tu dekat dalam CBD CBD ni macam kat KLCC KLCC dia considered sebagai CBD kat Kuala Lumpur uh, uh, apa tu uh, central business district ataupun dekat golden triangle golden triangle ni antara CBD dengan uh, uh, bukit bintang uh, itu golden triangle maksudnya harga dia pun mahal lagi And then lepas tu kita ada City, city Fringe. City Fringe ni macam dekat uh, Salat South. Macam kat uh, Johor ni. Contohnya kat City Fringe kat mana. Contohnya macam dekat. Uh, dia bukan dekat Johor baru. Dia dah jadi macam dekat uh, apa tu. Uh, Medini 10, Medini 9. Uh, itu consider City Fringe lah. Eh. And then uh, MSC Status. Ada bangunan macam Medini 9 dia MSC Status. Medini 9. Rafiq kamu buat Medini 9 eh. Rafik atau kamu buat benda lain. Ya saya berhinan. Ah so trafik kena belanja saya satay rafiq trafik. <laughs> saya <Yeah>. menyelamatkan kamu. <laughs> Okey. Ah, so um MSC status mendininai dia MSC status eh maksudnya um MSC uh, uh, dengan dia infrastrukturnya cukup supaya bangunan tu dinamakan ataupun di, di apa tu di declare sebagai MSC status eh. Uh, and then green office building, maksudnya dia punya penggunaan elektrik dia kurang. And then lepas tu ada uh, sustainable office building. Uh, ini benda baru, maksudnya uh, waste kurang, okay? Kalau green office ni dia penggunaan elektrik dia kurang. Tapi kalau sekiranya sustainable building office ni uh, dia punya penggunaan elektrik kurang, uh, dia punya waste management pun kurang. Uh, jadi dia punya uh, uh, dia punya air flow pun dia dia kira maksudnya dia ada dia ada kira contohnya uh, saya nak bagi contoh uh, um, macam uh, contohnya macam uh, recycling of uh, apa product eh, recycling of water example kan uh, penggunaan water catchment untuk hujan benda-benda uh, macam tu lah eh? itu sustainable of uh, office building kalau green office building ni kat Malaysia tak banyak uh, tak banyak Uh, dia ada start rating dia uh, dekat uh, tapi kita boleh list lah. next time kita boleh listkan dekat mana Johor ada kalau dekat Cyberjaya tu dekat bangunan uh, apa tu bangunan uh, Jabatan Alam Sekitar dia uh, Green Office Building eh, kalau tak sab saya eh? tapi kita boleh tengok balik ok retail uh, tadi kita cerita pasal office eh? Ha, sekarang kita cerita pasal retail. Retail tu dia terbagi kepada apa? terbagi kepada high street job, uh, shop ni macam contohnya macam high street shop ni macam kedai-kedai uh, dekat jalan Jalan Ta, Tenggol Durrahman ataupun Jalan Caukit. Sepanjang kedai tu dia ada retail dia kan ha, itu nama dia high street shop. Eh, ingat eh bila orang cakap high street shop you fahamlah itu maksud dia kedai-kedai uh, yang sepanjang tu and then lepas tu dia ada neighborhood shopping complex macam kompleks pusat bandar ni macam kompleks pusat bandar uh, pasir gudang ah. ini dalam tu lah eh. dalam tu uh, shopping complex untuk pusat bandar jadi dekat dalam tu semua ada eh and then lepas tu kita ada juga regional shopping center macam mid valley satu tempat kat, uh, dekat KL mid valley ada and then lepas tu kita ada apa tu um, Uh, macam dekat dengan ofis kita kita ada uh, KL KLE Mall Lepas tu kita ada Melawati Mall kan Dan lepas tu kita ada out of town macam kat SKS Mall uh, Itu out of town punya retail Dan kita ada apa market macam Tesco Giant Dan kita ada supermarket macam Azli uh, Jadi All this you, uh, Apa tu itu uh, ter, Dalam retail okay? uh, Outlet center JPO Uh, lagi satu uh, outlet center eh, macam Johor Premium Outlet dengan Genting Premium Outlet uh, itu dia panggil outlet premium center dan yang terakhir sekali power center. Uh, ini power center ni macam dekat Lauyat, macam dekat mana? Mana lagi? Dekat Nilai tiga Jadi dia memang specifically untuk benda tu. Uh, uh, macam GM apa? JM Mall kan. Ah uh, Mall. Uh, jadi Um, retail tu dia memang macam lawiat memang memang komputer je kan uh, macam uh, jadi macam dekat uh, nilai tiga lebih pada uh, dekorasi rumah uh, macam tu lah ataupun uh, peralatan uh, pengantin example uh. The next one ialah industri ya uh. so industri kita bagikan kepada uh, traditional terbagi kepada apa kepada heavy industry Ha, ni contohnya penggerak integrated complex. Ha, ni heavy industry ataupun pasir gudang heavy industry area. Contohnya macam ha, dekat titans sahaja itu semua heavy industry. And then lepas tu op op, ha, lepas tu kita ada general industrial macam dekat sana industrial park. Ha, itu general industrial. Ataupun kalau dekat KL, kat kat, kat office kita dekat HQ ada apa? keramat free trade zone. Ha, itu general industrial lepas tu kita ada light industrial light industrial ni macam yang kecil-kecilan yang macam bengkel-bengkel uh, kedai-kedai -bengkel, uh, kecil uh, itu light industrial and then kita ada warehousing uh, warehousing macam baru-baru ni dekat dekat yang kat mana dekat uh, dekat uh, dekat uh, Kramat kan dibuat baru satu untuk storage boso gila kan eh. <laughs> uh masa sebelum saya pindah dah siap dah benda tu kan memang daripada luar nampak dinding je tapi bila dalam nampak semuanya storage area saja kemudian kita ada data center ini yang barulah eh, data center data center ada banyak tempat eh, macam kat asam ada data center sumitomo punya ada apa tu nippon, nippon telekomunikasi entity eh, pun ada And then solar farm dan sebagainya. So itu adalah industri. Eh. Solar farm pun consider sebagai industri. Kita ada, kita ada estate and plantation. Okay. And then lepas tu kita ada agriculture punya land. Aquaculture land. Ah uh, Maksudnya aquaculture land. Contohnya kolam apa tu, uh, prawn. Tiger prawn. And then lepas tu kita ada forest land and woodland. Uh, mining land. Lepas tu kita ada poultry. Uh, all three tu apa tu uh, ayam uh, bukan reban ayam dia panggil apa eh <laughs> huh? uh, uh, tahulah eh <laughs> tenakan pusat pertenakan ayam eh? lepas tu pusat pertenakan uh, kambing dengan lembu and then lepas tu kita ada uh, food farm uh, musangking kan? and then lepas tu wine, wine yards kat sini tak ada one yards lah. Eh. Lepas tu uh, yang lain lah. Macam agar kaca. Uh, vegetable dengan fruits. Okay. So Leisure. Uh, leisure hotel. Hotel pun masuk eh. Sebab saya pernah juga jual-jual uh, hotel ni. Tapi jual uh, hotel ni dia memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. <laughs> tak tak nak, saya tak pandai. Saya tak pandai lah. Saya tak suka nak deal dengan orang penipu. Eh. Banyak sangat penipu hotel ni, eh. Uh, sebab apa broker banyak buat. Uh, jadi dia cakap dia ada buyer apa semua. Kalau kalau sekiranya dia nak jumpa pukul 11 malam, pukul pukul 10 dia buat kita tunggu sampai pukul 11. Apa tu yang datang dia bukan buyer. Lepas tu uh, dia nak pelik-pelik punya condition. Jadi saya rasa saya letak tepi lah Baik saya apa buat benda yang saya pandai. Saya fikir kat lah bukan cakap saya akan saya tak buat akan datang. Mungkin saya akan buat motel dan lepas tu golf dengan country club dekat Johor ni ada satu nak jual tapi dia nak jual 2 billion kalau sekiranya you ada orang nak beli dekat. boleh cakap dengan saya eh? and then uh, ada marinas um, recreation club ok kelab-kelab-kelab uh, uh, renang dan sebagainya kedat kelab kuda pun uh, apa tu um, polo impak eh. contohnya macam dekat um, Genting ataupun dekat dekat sini dekat mana eh? kat sini ada Desaru, eh. Desaru Desaru nak buka lagi yang eh, saya dengar and then lepas tu educational properties Universities uh, institutional properties macam banking punya area kan uh, military installation dan lepas tu infrastructure property seperti nyepot macam port kelang tu semua tu boleh je jual kan kalau sekiranya you know how to do it power plant pun ada juga ok dah itu itu adalah jenis jenis property ok so boleh ulang balik tak kita ada office residential kita ada retail kita ada industrial kita ada warehouse eh bukan kita ada agi lepas tu kita ada Uh, kita ada uh, Allahu Kita ada apa tadi? Last kali ledger. Ah uh, Ya okay. okay, apakah tu property? Property tu real, uh, property yang saya masukkan ialah property hartanah eh. Property tu ialah uh, real estate hartanah eh. harta, harta tanah. And then lepas tu uh, uh, saya ada terbacalah kenapa orang sebut real estate? Tahu tak kenapa orang sebut real estate? <tuk> tak, tahu. Ah, tak tahu, tak tanya ah, juga. Kenapa ebagai real estate? Saya ada baca baca real estate tu maksudnya ah, pemilikan yang tak boleh tak boleh bergerak. Real estate ialah pemilikan yang tak boleh bergerak. Jadi ah, dia sebut real ah, real estate tu maksudnya ah, benda tu memang tak boleh gerak, memang ada kat situ sampai bila-bila. Kalau sekiranya you ada kereta, kereta bukan real estate. kereta tu you punya property, tapi dia macam movable property. Ha. Jadi bila dia sebut estate, bila orang mati, mati estate estate yang dimaksudkan tu real estate ni, dia estate tu datang daripada uh, pemilikan. Jadi estate tu bukan estate. Kita kita bila kita faham estate, kita faham uh, macam ladang-ladang uh, uh, apa? ladang kelapa sawit oh, itu estate betul tak? itu yang kita faham kan tapi ingat kan macam Pee Ramli cakap kan estate, estate tu kan bila estate tu adalah pemilikan yang boleh diwariskan ah, jadi apa yang estate? IBA, ah, keluar je keluar je video Tuan Iman aku teringat IBA <laughs> insurance estate KWSP estate cuma yang itu movable estate tapi yang real estate dia tak boleh move dia memang duduk kat situ je sebab tu dia panggil real estate faham eh so ini uh, apa tu uh, saya ada same mark saya so, kenapa orang panggil real estate kenapa bukan ada ada imaginary estate ke kan uh, so immovable lah uh. dia tak boleh durable and decreasing uh, itu ciri-ciri real estate <laughs> uh, tu apa Uh, Rafiq bakal PA cakap tu uh, pemilikan yang tak boleh ubah immovable durability and decreasing uh, itu maksudnya ciri-ciri real estate terima kasih Rafiq uh, tak sia kamu belajar nampak kebolehan kamu <laughs> okay uh, property di didifarkan sebagai okay ah, tanah didifarkan sebagai uh, tan, uh, land ataupun land dengan building jadi kita Obviously, uh, presentation ni diambil daripada luar negara kan. Tapi kita tengok balik pada NLC kita. Eh? NLC bila disebut tanah ataupun earth. Tanah yang dimasukkan ialah surface of the earth. Apa-apa saja yang dekat permukaan muka, muka bumi dan apa-apa saja benda yang melekat yang forming the surface. So, kalau sekiranya tanah tanah tu dah melekat dekat atas tanah tu rumah, maka rumah tu menjadi milik tanah tersebut. Ataupun kalau sekiranya dia buat bangsal, reban ayam, reban ayam tu melekat dekat tanah. Reban ayam tu pun jadi milik tanah tersebut. Jadi kalau sekiranya dia beli rumah tu, dia beli tanah tu, reban ayam dia bawa keluar. Tak boleh eh. Kalau sekiranya reban ayam tu dah melekat. Tapi kalau reban ayam tu dia duduk atas, atas apa? Atas stake, atas batu. Tak melekat dengan tanah. Maka dia boleh angkat. Dia boleh angkat keluar. Dia jual tanah tu saja reban ayam tak masuk. Tapi once uh, Reban ayam tu dah melekat dekat tanah maka dia tak boleh angkat. Sama juga dengan rumah. Rumah yang rumah rumah kayu lama yang orang boleh bawa keluar tu uh, yang itu ada ada keputusan mahkamah rumah tu cerita dia macam ni. Tanah tu dia bagi dekat uh, anak dia. Rumah dia kasih kat cucu. Faham tak? Jadi bila uh, apa tu anak anak dia nak jual tanah dia ingatkan dia rumah tu dia nak jual ambil sekali cucu dia kata tak ini nenek aku kasih aku jadi pergi ke mahkamah mahkamah kata rumah tu sebabkan dia tak melekat dekat tanah maka boleh diambil bawa keluar ok so kalau sekiranya kita beli jual rumah lepas tu pintu lawa kita jual ok semua sekali lepas tu bila dah sign SPA pintu kita tanggalkan tak boleh sebab pintu tu dah melekat dengan structure rumah tu dan rumah tu isif dah melekat dengan tanah ok itu adalah satu nombor dua ialah apa-apa uh, benda yang dekat apa-apa saja yang dekat bawah permukaan so bawah permukaan pun bukan sampai ke kerak bumi eh? tengok eh? kalau agrik kacil dia 6, uh, 6, 6 meter kalau sekiranya residential dia 10 meter kalau sekiranya dia um, retail Ataupun industri dia 15 meter ke bawah Bawah daripada permukaan bumi ha, Itu dia panggil um, stratum eh? So dia ada stratum dia ada termasuk dekat dalam akta dia Jadi kalau sekiranya bawah daripada uh, 10 meter kita nak ada uh, ada jumpa emas Kita boleh minta Minta dengan kerajaan untuk dapatkan pemilikan kat bawah tapi kita kena bayar permit okay? Itu dimasukkan untuk pemilikan eh? apakan bawah surface dan apa yang ada dekat situ yang C semua tumbuh-tumbuhan yang ada dekat atas permukaan permukaan apa tu, tanah tersebut and then apa saja yang melekat ataupun permanently fasten jadi termasuk juga ada lagi satu ni tak siap saya uh, lagi satu ialah semua saja vegetation apa saja vegetation yang ada dekat situ katakan kalau sekiranya ada musangking jadi musangking tu milik tanah tersebut jadi katakanlah kerajaan negeri, kerajaan negeri Pahang nak ambil tanah musang apa tanah tanah yang orang-orang usahakan musang king tu lepas tu dia nak bawa keluar, boleh tak boleh? Kalau dia bawa keluar, satu dia dah buat salah. Nombor dua dia bawa keluar, dia curi. Dia curi pokok ataupun dia merosakkan uh, milik kerajaan. Dah lah dia ceroboh, dia merosakkan lagi ah. Ya sebab walaupun musang king tu dia yang tumbuh tapi dia sebab dia tumbuh atas tanah kerajaan tu jadi milik kerajaan ok ok so karakteristik of property lagi dia uh, uh, heterogeneous eh? maksudnya dia berbeza-beza uh, se sebab tu uh, perlunya ada valuers sebab walaupun rumah satu baris tapi setiap rumah tu dia kena buat valuation berbeza-beza setiap setiap rumah tu dia berbeza dia punya uh, apa tu uh, satu dia punya kadang-kadang dia punya decoration dia lain maksudnya dia buat dia, dia tambah extension ataupun uh, sekiranya dia punya mengadap apa tu uh, dia punya aeration dia bagus ah uh, benar-benar turun kereta dia, eh, dia ambil kira juga uh, jadi benda-benda macam tu ah uh, berbeza-beza yes ah uh, okay. Anne lagi saja. Indivisible eh maksudnya dia tidak boleh dia tidak boleh dibagi-bagikan. Kalau kita jual tanah kita kena jual jual seluruh geran. Dia bukan macam beli beli amanah saham kan. Amanah saham kita beli 10 lepas tu kita boleh jual satu. Satu lot tak boleh. Kalau tanah tak boleh. Kita ambil satu geran tu kita kena jual the whole geran. Kalau sekiranya kita nak pecah bagi Pecah, pecah Pecah bagi Boleh kita pecahkan bagi kan Lepas tu baru kita boleh jual Tapi apa-apa pun Dia dalam satu grant tu Okay And then lepas tu Dia in the of supply Maksudnya Tanah tidak Dia bukan macam aa, Macam Coca-Cola Coca-Cola bila hari raya apa dia buat Ni puasa kan Apa dia buat Kilang buat apa Kilang Coca-Cola memang full, full lah kan eh? Kilang Coca-Cola memang jalan penuh jalan full sebab apa sebab dia tahu akan orang akan minta tapi kalau tanah tanah susah sikit lah kan susah sikit kita nak buat baru kecuali kita reclaim land ataupun kita kita uh, apa tu kita kita panggil kita kita the brown land tu kita pecahkan kita redevelop re the brown land maksudnya kita pecahkan bangunan-bangunan lama kita bangunkan baru ha, itu In elastis, uh, Elastic city ya. Eh. maksudnya dia tidak ada supply yang baru. And lepas tu dia high cost of transfer. Dia tak sama macam kalau kita beli uh, beli kereta. Senang nak transfer kan, tak bayar banyak-banyak kan. Tapi kalau kalau kalau property kalau kita nak nak transfer daripada satu satu orang ke satu orang macam mana? Oh macam-macam kan. Kena kena melalui apa tu uh, uh, uh, discharge and lepas tu set lepas dah discharge charge balik ah macam tu lah, eh. lepas tu baru tukar nama bayaran ni pun panjang banyak stamp duty kena bayar lawyer fee kena bayar kalau dia kata aku tak nak pakai lawyer pun nak buat sendiri pun stamp duty tetap kena bayar RPGT apa semua eh. jadi ada cost transfer ada banyak lagi satu dia dia memerlukan pengurusan kalau kita beli amanah saham kita bayar receipt tapi kalau hmm. boleh, kalau kita beli rumah kita kena sebab rumah dia dia macam yang siapa tu cakap dia decreasing in value maksudnya bukan decreasing in value dia ada apa dia panggil bila bila bila susuk ha? Bila, nilai, bila, nilai dia ada susut nilai depreciation dia ada depreciation jadi bangunan ni dia ada depreciation jadi kamu kena kamu kena kita kena Uh, jaga dia, kena buat repair, atap dia akan bocor, kita kena betulkan jadi dia tak boleh macam aku beli tinggalkan ada satu orang tu dia beli, dia tinggalkan rumah dia dekat rumah semi tiga 3 tingkat lawa rumah tu, kalau dia boleh luar, bila dah masuk tengok rupa-rupanya atap bocor habis rumah dia dengan dia punya pelasa ceiling lawa dia punya flooring daripada atas sampai ke bawah semua dia kena betul kita mula-mula nak sewakan sekali tengok orang tu tak jadi sewa I, dah jadi masalah pada datuk tu dah tu lah kadang-kadang banyak properti pun tak ragus -ragu juga eh kalau you tak jaga lebih baik you sewakan daripada you rasa ah, murah sangat-murah sangat baik you sewakan orang jaga rumah you kadang-kadang kena fikir kat situ juga itu okay, karakter dia lagi satu dia, dia rubel tanah dia tak akan luput eh tanah tak akan luput ada je insya Allah selagi sampai kiamat <laughs> especially kat Malaysia uh, kita punya Malaysia punya sistem ialah indivisibility of status eh? title maksudnya sampai bila-bila kalau nama kita ada kat geran selagi sama lamanya kita punya kecuali kita kena jagalah kita kena maintain kita kena defend make sure ta tanah tersebut tidak ditipu ataupun kalau sekiranya kerajaan ambil balik pun dia tetap juga kena bayar pampah pampasan okey Terusnya, susceptible to government intervention, ini yang kadang-kadang menyebabkan harga rumah harga rumah atau harga tanah naik dan turun kadang-kadang disebabkan oleh government punya rules and policy contohnya kalau sekiranya satu tempat tu telah digazetkan sebagai aa, apa, Malay Reserve maka of course um, aa, nilai dia turun kalau sekiranya dia bagi sebagai bumi putra lot maka nilai dia pun tidak sama dengan open lot eh. Jangan sebut international loan ah, <laughs> open loan, okay? Saya tahu kan kadang, -kadang nak, nak bagi orang faham kita panggil international loan, tapi rumah tu 200000 mana international boleh beli? Dulu tiga tahun dulu <laughs> sorry, kena kena saya punya mikrofon <laughs> 30 tahun dulu ya kan? Orang Singapura boleh beli sekarang mana boleh lagi kan? Uh, kalau orang Singapura nak beli dia kena 2 juta ke atas untuk landed property dalam kawasan international zone ingat ada beza tu dan ada lagi satu kalau sekiranya strata, dia kena 1 juta ke atas tapi ada juga property yang sekarang ni yang tak laku uh, government allow turunkan pergi ke 600 ribu eh so ada lagi 8 minit lagi saya cuba habiskan real property eh Real property refer to all interest, benefit and right inherit to ownership of physical real estate. Eh. Uh, real, harta tanah ialah apa sahaja yang pemilikan pada physical estate. Eh, real estate, and then dia bergantung kepada size. Lagi besar size tu, lagi kurang harga dia. Faham tak? Siapa siapa setuju dengan saya angkat tangan. Siapa yang lama buat kerja dia akan tahu. Lagi besar lagi besar tanah lagi ku, lagi murah per square feet eh you tengoklah rumah lagi besar rumah tu lagi kurang dia punya per square feet dia okey so you akan tengok lagi satu shape kalau sekiranya shape dia empat segi dengan shape dia bentuk tiga segi harga yang empat segi tu lebih mahal daripada harga tiga segi ataupun harga trapezium lebih murah daripada harga empat segi faham tak sebab ataupun harga tu macam melidi Uh, uh, tanah tu melidi melidi lagi murah sebab apa kena ingat sebab shape shape memainkan peranan harga, harga harga tanah sebab kalau sekiranya tanah dia odd odd kan susah orang nak develop betul tak kalau sekiranya tanah dia bagus je empat segi maka lebih senang lagi orang nak develop lagi satu height uh, kalau sekiranya terlalu tinggi pun susah juga Eh, kalau sekiranya rendah pun susah eh, bukan. rendah bagus, tinggi sangat pun tak bagus kalau you ada tanah tapi tanah tu dekat atas <tos> atas dekat mana, Fraser Hill sana tu kan ha. you nak develop pun you kena, bukan kat Fraser Hill, sebelah dia punya hill <tos> Fraser Hill senang sikit nak naik, kalau yang sebelah sana tu tu lah, saya pernah ingat ada satu tanah nak jual Taman Melawati, Tahu sama siapa tahu Taman Melawati top kat tempat tu, bagus tak? ada tanah nak jual, RM600,000 RM600,000 je, siapa nak? 2 ekar, RM600,000 siapa nak RM600,000 2 ekar semua orang nak, Uish, bagus je tapi saya pergi kat situ, Shoo! dari atas bukit tu, jauh jalan tak ada ha, kita jalan ke atas tu orang asli ada kat bawah ni <laughs> kita tempuh rumah dekat kemensar Ah tak, melawati, dekat bukit, bukit Melawati tu nah nanti nanti apa dekat nanti dekat kat tak, tak sampai bukit tabu. Dia luar lagi. Kalau kita <mulit> katakan kita masuk hillside. Okay, ah dekat hillside tu sebelum hillside tu ah dekat kawasan hillside tu kita masuk hillside tu kan. Kawasan situ kat belah atas belah kiri tu semua bukit tu kan. Ah itu semua tanah orang oh. tu. <cantik> <tuk datuk> Okey. Ah sebab saya tahu kat situ sebab itu sebenarnya naik kan. So, kalau sekiranya atas dengan dekat bawah katakan you ada tanah yang sama tapi dekat bawah dekat sebelah jalan banyak beza betulah tu kena tengok karakter dia lagi satu ada air ataupun tidak kalau sekiranya kalau tempatnya rekreasi re re sebelah air Woo, harga dia mahal betulah tanah yang sama bentuk yang sama satu dekat tepi laut satu lagi dalam satu level banyak beza kan harga dia so, topography condition. Kalau flat lagi murah daripada kalau hilly. Okay? Kalau hilly harga dia lagi murah. Kalau flat harga hilly eh, harga dia lagi murah. Flat harga dia lagi mahal. Sebab hilly ni menyebabkan dia banyak nak pakai, pakai duit untuk nak buat. Dia punya retainer uh, apa tu? Uh, retainer wall dan sebagainya. Uh, okay? of course orang nak duduk dekat tingkat dekat melawati ke atas tu kan tapi kalau saya dibagi bagi kat saya pun siapa yang tahu sejarah kat situ tak nak, pergi, tak nak buat rumah kat situ tu sebab apa dekat Yusuf Aslam punya rumah tu kan kat situ dah dua tiga biji rumah je runtuh tau tak <laughs> sebab dia punya tanah dia tak bagus orang tak tahu tahu tak tahulah tapi sebab mak apa mak mentur saya bawa mentur saya memang duduk situ berpuluh-puluh tahun bila lalu je lah tu, tu rumah tu ada tapak yang masih lagi ada lagi guboh okey okey lagi satu jenis tanah jenis tanah juga memainkan peranan kalau tanah tu subuh ataupun tidak ha, macam kalau sekiranya dekat kuantan sebelum ni kan cerita pasal tanah apa tanah yang warna merah tu kan siapa yang ada tanah tu lah memang kaya sekejap lah Ah, kan? bosik, bosik. bosik dan bosai, tu kan drainage waterlog ataupun suami masalah kalau dekat dekat kalau sekiranya Uh, rumah you uh, dia swampy maksudnya uh, uh, air tak gerak kan uh, tanah tu air tak gerak jadi harga dia lagi lagi murah ok uh, microclimate wind direction benda-benda uh, ni memainkan peranan wind direction feng shui bagus tidak rainfall kan ada memainkan peranan uh, ada sunshine ataupun tidak vegetation apa jenis vegetation yang ada kat kawasan situ ok Tu so, ada uh, Okey. So saya habiskan kat situ dulu kot sebab sekarang dah 9.58. Nanti kita masuk dengan physical characteristics of building. So far okey tak? Ah share sharey saya ni uh, bagus ke tidak? Bagus okey Ah bagus ke? Ah, LQ apa nama? Apa dia? Vegetation tu Vegetation tu tumbuh-tumbuhan. Uh, macam musang king, musang king. <laughs> uh, ataupun pokok manggis kan uh, so at least kamu tahu ini adalah apa yang diajar untuk nak dapat diploma nanti uh, ini masuk dekat dalam kamu punya diploma nanti insyaallah ya eh, abang fazli uh, apa tu uh, apa tu kat visa dengan apa syah insyaallah so arifin arifin berada dekat sini <laughs> ok so benda-benda macam ni uh, tu Auni kata bagus refresh balik slide study dulu hehehe <laughs> Awni, ni eh, kita doa doakan dia pun InsyaAllah bakal PA kita ah bakal PA kita so Johor kita ada beberapa orang PA lepas ni uh, Rafiq uh, Abang Yusman dengan Awni InsyaAllah lepas ni lebih ramai lagi InsyaAllah uh, bulan 3 akan masuk dekat dekat JB ada enam orang. 6 orang PA baru. 6 orang PA baru buat internship. So masa tu apa tu saya harapkan mereka pun akan stay juga dengan kita lah. Eh? So ada soalan nak tanya? Guys, ada soalan nak tanya. Coach. Ya saya. Bye. Bye rumah yang apa, apa ni uh, design semi dengan rumah maksudnya, maksudnya macam banglo lot kan nanti. lebih susah, susah nak value uh, dengan rumah yang uh, terrace yep rumah anda so, developer I mean rumah yang buat sendiri dengan rumah ada developer uh, tu beza eh dia -be valuation ah yeah, so, uh, dia macam ni kalau sekiranya rumah tu anda developer dia ada okay eh, bila kita buat uh, uh, apa tu uh, valuation dia ada beberapa uh, assumption ataupun standard yang kita kena buat Awni tahulah Awni boleh cerita ni Awni nak cerita ni <laughs> ok so macam ni so katakan kalau sekiranya uh, uh, standard uh, uh, standardnya yang paling popular ialah uh, comparative method lagi satu construction method, lagi satu profit and loss. Okey, profit and loss ataupun dia sebut uh, uh, apa dia uh, development, development method. So, yang selalu orang guna yang comparative method ni. Comparative method ni kalau nak buat comparative method ni dia cerita pasal apple to apple. Apple to apple maksudnya dia tengok rumah rumah A dengan rumah B. Dia tengok rumah A ni dalam sikit, rumah B dia dekat tepi jalan maka rumah B ni harga dia lebih mahal daripada rumah A kan jadi dia buat dia buat apa dia panggil dia buat um, dia buat adjustment adjustment dia bergantung kepada kepakaran uh, valuer tu lah uh, dia punya berapa persen nak letak kat situ 5% 6% uh, jadi kalau ada comparative method maksudnya dia bergantung kepada data yang ada uh, rumah ni uh, dia punya build dia sama maksudnya jenis Dahlia jadi Dahlia dengan Dahlia senang nak compare betulak dia punya spek sama betulak tapi spek dia masa dia dia bagi kunci sama tapi of course ada lainan sebab mungkin orang tu dia tukar Tarazzo seorang lagi pakai marble itali kan jadi beza kan ha, tapi kalau sekiranya antara Banglo dengan Banglo susah nak buat sebab apa Banglo dia ada dia punya binaan dia sendiri cita rasa dia sendiri ha, ingat satu lagi kena ada ingat test eh. so citarasa pun memainkan peranan juga so bila dia buat binaan sendiri jadi uh, valuer dia tak boleh guna comparative method sangat dia kena guna the construction method construction method tu dia nak tahu harga tanah berapa campur dengan harga bangunan lepas tu tolak dengan depreciation ha. so harga tanah berapa campur dengan harga bangunan kalau saya nak bina sekarang lepas tu saya tolak dengan depreciation berapa tahun saya dah guna so dari situ saya akan dapat satu harga faham jadi dia akan cantumkan dengan cantumkan dengan um, dengan apa tu dengan comparative method tu lepas tu dia akan tengoklah ada jauh beza tak ah, dia akan buat macam tu ok clear mm -hmm. jadi Evaluation um, daripada, daripada valuer lagi akan tinggi pada banglo daripada, daripada valuation bank. Kalau sekiranya okay, kalau sekiranya you nak evaluation valua, uh, yang tepat, bank-bank pun dipanggil valuer juga. And kalau sekiranya you katakan you kata ah, saya ada banglo luas dia sekian-sekian, dekat kawasan sekian, valuer dia tak boleh nak, dia tak tahu bangunan tu macam mana, jadi dia akan turunkan uh, mark, uh, dia akan mark down the, mark down the pricing kadang-kadang sampai 20% 30% faham sebab apa sebab dia tak tahu rumah tu macam mana tapi lepas tu kamu boleh bagi tangkap gambar sikit tunjuk gambar apa semua kan ha, tangkap, tangkap tangkap oh mungkin dia naikkan sikit Ah tapi saya. kalau nak dapat the actual valuation orang tu kena datang sana dia ukur lepas tu dia tengok hmm. finishing faham tak dia tengok finishing lepas tu dia tengok keadaan sekitar macam saya cerita yang micro, micro information pun memainkan peranan uh, depan dia, dia kudisak ataupun tidak kudisak tu maksudnya jalan dia jalan jalan mati kan jalan uh, mati. Uh, kudisak ke tidak ataupun uh, dia apa tu dia uh, uh, depan rumah dia tu ada, ada orang tak ada benda-benda macam tu semua main peranan macam mana dia nak menilai jadi dia datang kalau dia datang situ je kena bayar kan hmm. ah, so Betapa kalau sekiranya kalau you cakap dengan banker, banker akan ah, ha, letak harga sekian rendah, dia letak bawah 20% 30% ha, tapi kita tak berani nak letak tinggi tau sebab apa kalau kita letak tinggi nanti takut bila orang tu datang orang tu tengok dia nilai adalah benda-benda macam ha, apa tu benda-benda yang boleh menjatuhkan ha, apa tu oh. menjatuhkan dia punya dia punya value kan ha. so kalau kalau jadi macam tu dan takut tak sampai kan ha, macam tu lah susah sikit in fact kalau sekiranya kalau sekiranya um, apa tu? Uh, in fact kalau sekiranya uh, verbal kita dapat verbal daripada bank ataupun valuer pun kadang-kadang benda tu tidak boleh kita guna sangat faham tak sebab takut takut apa tu orang tu cakap tersalah And is, uh, biasa berlaku mula-mula dia kata 300,000 bila dia datang dia kata oh ini tak boleh paling tinggi 280 penangan selalu sangat